Laqudawi Abdul Hasan as min sharil Syarril Waswasil Khannas, allazi wasfisu fi sutur ni setan berusaha memisahkan Anda dengan Allah justru bek dosa. Malane Nabi Adam niku berdosa malah summat tabahu rabbuhu fata ba'alaihi wa hata. Ibtibaku dipilih. Dipilih napa? Penging mergobar nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luweh sempurna timbang zaman rung oke di ku nyifati Allahumma inna kata'alamu sirri wa alaniyati faqbal ma'adhirati, wa ta'alamu hajati fa'atini su'li, wa ta'alamumma fi nafsi fa'firli li zunubi, faghfir li fa'inna hu illa anta Allahumma inni as'aluka imanan ibasiru qalbi wa yakinan sodikon hatta a'lama anna hu layu sifuni ila makatab ta'aliyah waridu bima qadri ta'aliyah ditobatin Nabi Adam lucu Gusti kuloniku roh nak kabeh terdiri jenengan jenengan maringi iman kulonak semua yang terjadi mergau terdiri jenengan malah diparingi tobat mana Nabi Adam yang disana terus mungkin malah diparingi tobat awas di skenario besar Adam salah bingung bumi nak bingung bumi engkau Allah ngutus Nabi Muhammad engkau orang, -orang paling afdol saat dunia iku Nabi Muhammad sing nunggu ini Nabi nganti saiki kita ditunggu ini nabi mergora puru bunuh diri orang kaya bangsa nabi Israel mengenai jawa Sayyidina Ali saiki ini aman itu lorong silang sitok kare sitok ini disebut wa maka'an allahu li wa'adhibahum wa'antafihim Allah rabakal nyeksa umat teman nak ijak buat tunggu ini nah, nabi saya ini wais intakola ilarrafikil Allah wais pindah wa maka'an allahu mu'adhibahum wa'um yastawfirullah dan Allah rabakal nyeksa nak ijak gelam is tifar no, ini kare istighfar ya kare gelam dan semua segot da istighfar, saya pastikan tidak semuanya yang berlaku jajal dengan istighfar, saya akan biasa tahlilan, ayo, terus astaghfirullahaladzim, alladhi la ilaha illaha walhayul kayu, maya malha'adakas, itu apa? kesti kalau nyewon sepura, jengan dhat abadi, sing astaghfirullahaladzim, minna hu la yafir tu, minna huwa al-khafirullahaladzim mari rambut jiwa itu tapi saya akan mendengar uang terusane mung sifatmu ning kono nyifati pangeran kok tangisi malah malaikat janggal piye Allah disifati kok malah nangis kan <tipun> astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum terus innahu huwal ghafur astagfiru rabbakum innahu kana ghafur malah aku belum setuju begitu apa Hasan sadari saya iki PIP -pi Wong Islam ngambil rusak ini kiki gara-gara uang soleh solehku eleng sisi salai masa lalu terus gak glem memberi peran neng Islam alasan ya tahu di akhirnya ono kekosongan padahal Dewi bapak Dewi bapak ini lah joleh misalnya maling itu terus ngisi jendeng masjid ayo tetep. maling ngisi jeding masjid ayo tetap artinya ya tetap jadi ngamali laopo eling tau maling terus ratahun yang masjid dari isin mergo tau dulu padahal misalnya ngisi masjid, yuk misalnya saya ngomong Fasek teko ngaji nambah jumlah ya kayaknya pengaji. mau teko ngaji mergo ngerosok Fasek misalnya ngomong Fasek ngerosok Fasek KB tetapi kali pengajian nggak pengajian mayoritas bergo Fasek lah teko lah misalnya si Fasek aku mau teko wong rusok akhirnya sih ngaji sepi tolong wong resik toh. berarti si ngaji wong ujud toh ngerosok resik malah repot lu orang rosa-rosa orang apa? dan ini jadi penting ke pengetahuan biaya-biaya Nabi Musa nanti di kalahnya Nabi Adam perkara nyalahnya Nabi Adam nanti apa? nanti apa? dosa ternyata dosa ini Nabi Adam sumat setabah buhu, fatah ba'alaihin apa? wahadah tidak ada dipilih Allah Subhanahu Gita, kudu ngerti Kini, Nabi Musa tahu di rumah Nabi Muhammad di rumah Lahab. Duh, ki, diatur pengiran, bin roh, ditangani. Allah akan baik-baik saja. Jadi, tak warai Ya Allah yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya engkau. Jadi diwale nak, ro, nak setan kan pikiran inginnya elek ape kau pangeran, bun kuiku nuntut pangeran, bie elek eleku kersane pangeran. nabi oleh marahi ngelawan setan gak ngono. Layati bil hasanati lanta yang mendatangkan kebaikan tidak ada lain kecuali engkau. Yang menolak keburukan tidak ada lain kecuali engkau. Jadi misalnya kau bernak, bernakal, bersalah. Bariku kuke tobat, terus kue ngilingi-lingi, ya Allah, jenengan cek saya ini, mohon ngeretas kolo salah, lho kok jiran paringi tobat, apik tenan jenengan, padahal kolo nak salah tang majikan gantunya langsung dipecat di pihak, nih ke kolo salah jenengan perso, malah jiran paringi tobat. pet, berani lo sakit sholat, sakit zakat, sakit sodako, saya janjian, akhirnya mau alhamdulillah, Lady Hetianalihada, Maguna Lina, Tatiya, Laula, and Hetianal, wah kira muji-muji pengira, lego jenis gak sombong, cara Aful Hasanah saat ini tapi kalau nah, aku ingin dosam terus, ikut sombong kalau aku harus ditarik pengeeran yang gak nape tapi aku eling ngeleng kotor kaya-kaya apa kaya, urung narik harus menarik aku, gak bersih terus aku kurang aku kapan jadi aku jenisnya sombong paham ya? harus aku cocok cocoklah dari masjabatku tapi pokoknya aku ingin aku, masjabatnya pulhasan sini asyati. asyadik misalnya disekulung itu begini, berkecembung dengan jurang terus diangkat ruhen, didakok tenggen sing normal beriku aman trauma ya Allah aku yang jurang trauma jari Rogen ah semua ini gak ngeregani uang saya ingin dengan saya mending ini Aman trauma yang ini jurang wujudnya antas yang dihentiasi yang ngeregani rohkin maturnumun terus ngopi ngopi ngeteh-ngeteh bareng bareng Alhamdulillah ya kang, selamat kan happy nanti ilang terus kan jadi trauma kan laku Dawi Abdul Hasan Sadeli wong soleh soleh diilang sisi dosa ini nganti gak ngambil peran ila Allah wafil Nggak tau tuh anjuk yang so like tuh masjid rumah majid, majid, majid, gua tematik rasa. Gue tenang, Pak. Kulo gitu sih, kotor kulo nih, udah sih, sih, inten. Ini gue tenang, misalnya. Seng rauleh, gue mimpiin, munkulo kalian, seng rauleh, nih, udah no, boh mimpiin. Nah, mimpiin, nih, ketika tiang soles, yang rodo spesial lah, yang rodo twitil, bisa kulo pantas lah, ya, rodo patik kedua, ya. rodo patik kedua, nemen-nemen nih. No. Nah, benar, -na rah mimpiin, buat masalah. Farm, gih maksudnya ini fir'an untuk kolaf tuha wa antam sudi ini sampai budi wong seperti ini robimu sawaharun falasofa ta'lamun mau Mongko bakal ngerti shirokabe ma'ayana lukum ini di anak ini bakal mutus ingsun aidiakum ing tangan shirokabe warjulakum lan sikil shirokabe minifilafin sanging serang seling maksudnya tangan kanan ini diketok sikil kiri ini diketok, Nak tangan kiri diketok sikil kanan ini diketok, pokoknya diketok selang Selang-seling kurang ajar tenan Firaun, jadi tidak ngekso seru jadi tidak tika toh tangan itu kan jadi sikil. Nah, sikil itu aja duit, tangan diketok toh isi toh, isi e, toh. Aya tikuli Wahitin, tekese tangan ini sampai-sampai switchi, alim menangkang tangan, wadi cilihi, Pokoknya nak tangan kanan, si lagi kiwo, nak si gelek kiwo kanan. wala usul dipenakum lan, bakal nyalep ingsun kumengisi roh kafe, asma ina halis kafe, ane kafe. Tadi Firaun kurang ajar tenan, terus tika i terus disalip dipaku kalau pada dawa sebesar itu Fir'an, lalu ada orang-orang bahaya kumwujud, lalu ada orang-orang sehingga orang-orang bahaya kumwujud alih yang mengatasi kita fidelika tidak mengkona-mengkona kabeh inna ilah Rabbina mongkolibuna, ini bukti dengan teori kalau benar tukang sihirnya Fir'an itu dosa gede orang, dosa gede orang kok ngelawan nabi, ngelawan nabi dosa gede tadi dosa gede, tapi saat itu berbeda, pede itu berbeda, saat itu berbeda, lalu ada orang-orang, lalu ada orang Mungkal ibun, inna nat mau lana firolana robunah kotoyana angkunah awalalmu minin. Jadi taubat itu salidusane, gusti kulo seneng jenengan, guseneng nak jenengan sepuro. Jadi ya bener bakasalah, kulo nu seneng nak jenengan sepura salah salah kulo. Tapi kan nyifati Allah, nah Allah gudat sing sepuro kesalah kesalahan. Jadi eleng-eleng, ya, boy nak taubat itu eleng-eleng, nah Allah gudat sing sepurona. Nojeleng nah, dusane to eleng, nah Allah gudat sing ya pur. terus isin ana isin coba laeni ana terus baleni na jenenge radisen lu parah nan m jenenge radisen berarti ora isa isin isen pengeran inna sak teme kita ilaro robina maena pengiran kita badha mau na sak usae mati kita bi aji wacin kelanen dine cara kana ditemu apa ayu mung naku balik kabeh era jiwunate se bali kabeh fil akhirati dalem akhirat iki mujukna nak saharatu fil rasional masih jenan pate ini nge? Nambuh jinan pateni lah suatu saat ge mati ge sami mawon jenenge dadi. Jenengan pateni utawi boten ge sami mawon jenengan ge sawan pangeran waktute rambu pateni saiki yo sumen tetep napa mati. Inna sate menyiki kito seneng ayus nang kito seneng kito ayakh firo. Yen to nyepuro lanane maring kito sapa rubuh nang pangeran kito. Apa nyepuro khotanya pira-pira salah kito. Kula seneng Gusti jiran sepuro salah-salah kulon paham gitu, ini anak istighfar gitu, termasuk niru niki, Gusti kalau seneng, nak jenengan kan sepura salah-salah kula, cuman waduh Gusti salah kula, kalau nanti yang elek Gusti, wong kok anak ini salah tok, dia malah cerita, itu rasih got istighfar, paham gitu, itu rasih got apa? istighfar, itu ajaran apa nih istighfar ke model ini, ini asak temen kita,